Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapatkan cedukan vitamin tipis-tipis persahabat -tipis, ya diunggahannya Kak Arifi Evi eh, Masya Allah yang lagi bersama Abang Fatih yang sangat menggemaskan Dan postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Abang skor L Ada kalimat caption juga yang dituliskan Alhamdulillah ayangku Katanya itu Masya Allah Si gemas dan tentunya penyemangat untuk kita semuanya Di komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya dari akun Dedena98 mengatakan Kak Rivi kalau ketemu Lesti, biasanya ada jadwal kerjaan Bismillah, kangen dede di TV, berkarya sama of amin Doakan saja yang terbaik, apapun yang dilakukan, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan Selalu lancar untuk idola kesayangan kita Kemudian juga, ya kita lihat juga informasi dari L2W untuk warga Konoha yang ingin berdonasi Persahabat ya Buat gempa bumi di Cianjur L2W lagi membuka donasi Persahabat ya Bantuan kepada warga yang terdampak bencana Untuk membangun kembali puing-puing rumahnya Atau memberikan bantuan berupa makanan dan obat-obatan Silahkan DM langsung L2W untuk berdonasi Yuk sama-sama persahabat ya Kita bantu untuk saudara-saudara kita yang berada di Cianjur yang terkena musibah gempa bumi, kita doakan, kita bantu, kita support yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Simeng juga kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh L2W. Gempa melanda Cianjur, gempa berkekuatan 5,6 skala Richter, melunuh lantakan rumah-rumah warga di sana, banyak rumah yang rata dengan tanah. Untuk itu marilah kita bergandengan tangan, meringankan beban mereka, silahkan DM L2W untuk informasi donasi. Link menggunakan kita bisa sedang proses ya, akan kami unggah malam ini juga. Ayo kita berbuat baik bersama menjadi ladang pahala kita bersama, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua kompak, kita semua solid untuk selalu menebar kebaikan. Ini salah satu tentunya persahabat ya membuktikan bahwa fans dan lovers masih kompak dan solid untuk selalu memberikan tentunya bantuan untuk selalu menebar kebaikan buat saudara-saudara dan -saudara sesama kita semuanya. Mudah-mudahan bisa membantu dan meringankan saudara kita yang berada di Cianjur Kemudian juga bersahabat ya Tentunya ada postingan dari Marwah FC juga Bersahabat ya mohon doanya untuk saudara-saudara kita di Cianjur Semoga Allah beri kekuatan dan keselamatan di dunia dan akhirat Amin Hanya bisa berdoa juga bersahabat ya Untuk saudara kita yang berada di Cianjur Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan keselamatan kita lihat persahabat ya informasi dari ayah kejora ini informasi penting juga banyak yang bertanya persahabat ya mengenai keluarga Bunda Lesti yang berada di Cianjur ayah kejora menginformasikan persahabat ya bahwa alhamdulillah keluarga yang di kampung itu aman itu diteriaskan langsung oleh ayah kejora mudah-mudahan persahabat ya